oke okay guys kita lanjutkan lagi ke cc pirate eh cc pirate cc sinder yang cc ketiga ini yang mana ini kita langsung saja ke map ini ini mapnya ini map uh, dari cc cc blade ya cc sebelum kedua eh cc kedua ini cc hashtag kedua uh. cc hashtag kedua ya istilahnya sebelum cc ketiga ini ya nah untuk eh uh, arisnya ini, penjelasannya ini oke, okay, reduce maksimum avenger itu naik ya hmm uh, si faust ini naik nggak sih, oh itu faust mungkin di level 3 mungkin ya, faust ya ini nyambung tulisannya anjay <tuh> nyambung dong. nah, untuk arisnya uh, gua ambil ini saja dulu ya kita ngincar risk 8 dulu nah setelah itu baru kita challenge nya ini challenge nya apa sih apa nih oh ini Avenger lagi cuy ya ampun Avenger lagi dong oke okay, mudahan bisa ya oke okay, kita langsung saja dan operator yang gua gunakan adalah operator ini ya LSU ada itu dan gua mungkin bakal pinjam kalau nggak uh, Saria mungkin Aja coba dulu ya kita coba pakai Eja dulu Astagfirullahaladzim Oke okay, kita lanjutkan saja ini gua sudah tadi sudah melakukan ini dan gua coba pakai uh, apa ini Avengernya ini level 3 ya lebih kuat tuh ya dan kita coba pakai Rosmontis lagi dong ini rencananya gue nih antara dua mau pakai rosmontis atau si itu ya kalau gue pakai rosmontis berarti ini uh, kita coba pakai ini atau dah level 2 aja lah skill 2 aja coba saja dulu ya berarti kalau nanti hujan itu ya maaf ya kalau ada suara hujan Oke okay, ini nah sekarang jam jam 7. eh 7 malam. oke okay, kita taruh ini di sini ini hmm, kayaknya ini di sini saja lah terus ini taruh di sini gua baru tahu ini apa maksudnya ini apa dari dari apa ini yang selukan ini ya ini kalau kita masukkan operator di selukan ini ini opera, operator kita ini jadi hidden ya tidak bisa terlihat oleh musuh ya kecuali kalau ada ini nih pengintai ini ya kalian tahu pengintai itu nanti itu nanti bakalan datang nanti itu di gelombang eh di urutan keberapa nomor gua nggak tahu juga itu pokoknya puluhan lah dan selanjutnya kita taruh ke sana oke hotel uhuh, mantap sekali kalau ada Monty, ya. Gabungan double ini ya. Jangan ditaruh di dalam coy oh. Oke okay. Lancarkan oh, lagi serangan Mantap sekali serangan Oke <laughs> <terima kasih. yuk> <Mantap> sekali Saulah <yuk> oh. Montep tuh Mantap sekali ada Rosmontes Ini belum dikeluarkan ini skillnya ya Eh hey, ini gue lupa okay. Mantap sekali Rosmontes Ini <laughs> skillnya belum dipakai loh Rosmontes nih Gusip dah parah banget nih Rus Montis. Yang gak nyangka bisa semudah ini. Mantap sekali Rus Montis nih nah ini nih ini, ini, ini headful avenger ini ya mungkin kita pakai lah kali ya hmm mantap tuh mati nggak tuh. yang terakhir, mungkin, ya yeah. <tipun> Orang <round> terakhir, kah? Ya, orang yang terakhir, tuh Orang terakhir Para, para, para Uh <tipun> <tipun> <tipun> <tipun> hasil cuy, bentar, bentar, ya, ini dikeluarkan, ini disingkat, ini ada di sini dan berhasil, mantap sekali Rosmontis kita, eh maksudnya Rosmontis orang nih, bisa ya. akhirnya bisa cuy, ini mudah sekali nih kalau ada Rosmontis ya, juga. Ya, silahkan jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck ya. Dan like juga video ini jika kalian suka. Kalau nggak suka, ya biarkan saja lah ya. Jangan di dislike. <laughs> Abaikan saja kalau nggak suka ya. Oke, okay, gua dan Drimulana undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Hei, yeah, man. Mantap sekali Rosmontisnya.